Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya pastinya di channel PlatBG Beli Tang. Oke kali ini saya akan membawakan Yaitu Gunung Tangkuban Perahu Kawah Gunung Tangkuban Perahu Semburkan asap selopatara. Ini fakta lengkapnya Asap berwarna putih itu membumbung tinggi Lebih kurang 100 meter dari dasar Kawah dengan tekanan sedang Disertai suara gemuruh Aktivitas Gunung Tangkuban Perahu mengeluarkan asap putih sedang disertai suara laser di kawah E Sekitar 100 meter dari dasar kawah, kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Andiani dilansir dari antara. Namun demikian hingga saat ini gunung tangkuban perahu masih berstatus level 1 atau normal Aktivitas gunung tangkuban perahu masih normal atau masih status level 1 Katanya berbahaya warga diminta menjauh Menurut Andiani asap putih itu merupakan gas yang berbahaya bagi makhluk hidup Dirinya menghimbau masyarakat di sekitar kawah untuk tidak mendekati bibir kawah. Pihaknya sudah berkoordinasi berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Barat untuk menginformasikan hal itu ke masyarakat. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak terkait agar masyarakat tidak berdekat mendekati kawah ungkapnya. Selain itu, para pengunjung juga dilansir turun ke dasar kawah, ratu, dan ke kawah-kawah aktif lainnya di Gunung Tangkupan Perahu. Selain itu, masyarakat di sekitar Gunung Tangkuban Perahu masyarakat diminta agar mewaspadai terjadinya letusan preaktif yang bersifat tiba-tiba dan tanpa didahului oleh gejala-gejala vulkanik yang jelas. Oke, okay. dan untuk warga di sekitar Gunung Tangkuban Perahu tetap waspada dan mengikuti anjuran pemerintah, Yang mengikuti arah ahli geologi dan tetap waspada pastinya. Dan hanya itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.